Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like nya ya. Petani lebah madu di desa Penarikan, kecamatan Langgam, Kabupaten Pelalawan, dalam dua pekan belakangan ketar ketir. Pada malam hari mereka rutin didatangi tamu tak diundang yang mendatangi kotak berisi sarang lebah. Dalam sepekan, terkadang ada empat kali beruang datang ke lokasi budidaya mereka. Satwa berkuku panjang, penyuka madu itu membongkar dan memakan madu yang ada di kotak. PLT Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA Riau mengakui adanya lokasi budidaya lebah madu sering didatangi beruang madu. Tim Seksi Konservasi Wilayah 1 sudah berkoordinasi dengan Kepala Desa Penarikan. Budidaya lebah madu itu diketahui milik salah satu warga. Tim sudah menganalisa temuan jejak di lokasi yang diduga kuat, merupakan milik beruang madu. Hal itu diperkuat dengan rekaman yang dikirim oleh penjaga budidaya ke petugas. Beruang madu merupakan beruang terkecil di dunia, sekaligus satu-satunya spesies beruang yang hidup di Indonesia. Bernama Latin Helarctos Mayalanus, beruang madu memiliki keunikan tersendiri dibanding spesies beruang lain dalam hal morfologi maupun makanan. Salah satu ciri unik dari penampilan beruang ini yaitu corak berwarna kuning di dadanya. Corak tersebut membuat beruang ini disebut sebagai sun bear dalam bahasa Inggris alias beruang matahari. Meskipun namanya beruang madu, makanan beruang ini bukan hanya madu. Mereka juga makan serangga seperti semut dan raya. Dengan panjang mencapai 25 cm, lidah beruang madu bisa dengan mudah masuk ke dalam sarang semut atau raya, selain tentu saja ke dalam sarang lebah untuk mengambil madu. Selain serangga madu, beruang madu juga makan berbagai jenis buah, akar-akaran, bahkan hewan pengerat dan burung. Sebagai hewan nokturnal, mereka mencari makan pada waktu malam dan tidur pada waktu siang. Kecuali induk beruang madu dan anak-anaknya, beruang madu terkenal sebagai hewan penyendiri. Kadang beberapa beruang madu berkumpul untuk makan dari pohon yang besar. Mereka juga diperkirakan sebagai hewan monogami alias hanya kawin dengan satu pasangan saja. Beruang madu juga punya cara hidup yang sangat unik bila dibandingkan spesies beruang lain. Mereka senang menghabiskan waktu di atas pohon. Dengan cakarnya yang panjang dan melengkung, mereka bisa dengan mudah memanjat dan bergerak dari pohon ke pohon. Meski berukuran relatif kecil, beruang madu bisa bersikap agresif terhadap manusia. Terutama jika mereka dikejutkan dengan kehadiran manusia di dalam hutan. Dengan gigi dan kuku yang tajam, mereka bisa menyebabkan luka serius jika menyerang.